Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam tentu tidak asing dengan sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi. Ia juga termasuk sebagai orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak yang mana dikemudikan hari diangkat sebagai Khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Talib dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, pemberani, adil, dan tentu juga memiliki pribadi yang saleh. Beliau menjadi panutan dan tuntunan baik dalam hal keilmuan ataupun akhlak bagi umat Muslim. Tak mengherankan jika kata-kata, Ali bin Abi Talib kerap digunakan hingga saat ini sebagai nasihat. Sebagai satu di antara penerus Rasulullah, dalam menjadi pemimpin umat Islam, Ali bin Abi Talib dikenal sebagai seorang yang bijak, dalam memberikan saran kepada umatnya. Semasa hidupnya, ia sering mengatakan kata-kata mutiara Ali bin Abi Talib, yang hingga saat ini, masih menjadi teladan dan motivasi banyak orang. Inilah kata-kata bijak Ali bin Abi Talib, yang patut dijadikan sebagai panutan, dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang melawan kebenaran, kebenaran akan mengalahkannya. kezaliman akan terus ada, Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu, tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ucapan sahabat yang jujur, lebih besar harganya daripada harta benda, yang diwarisi nenek moyang. Setiap napas seseorang, adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Yang terbaik di antara kalian, ialah mereka yang berakhlak paling mulia. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu, pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Jangan pernah membuat keputusan saat sedang marah,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 dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu lebih baik diam sampai engkau diminta untuk berbicara daripada engkau terus berbicara sampai diminta untuk diam siapa yang memandang dirinya buruk maka dia adalah orang yang baik dan siapa yang memandang dirinya baik dia adalah orang yang buruk ilmu itu lebih baik daripada harta ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta ilmu itu penghukum hakim sedangkan harta terhukum harta akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan jangan melihat siapa yang bicara tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Balas dendam terbaik adalah, menjadikan dirimu lebih baik. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri, tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Aku sudah pernah merasakan, semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan tiga hal kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, Pencari ilmu dan pencari harta Ikatlah ilmu dengan menulis Sifat pemarah adalah musuh utama akal Cintailah kekasihmu sekadarnya saja Siapa tahu ia akan menjadi musuhmu Dan bencilah musuhmu sekadarnya saja Siapa tahu nanti ia akan menjadi kekasihmu Sungguh wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu, meski hanya sesaat. Dosa yang paling berbahaya adalah, dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji, yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk, apa yang terlintas di dalam hatimu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Apabila sesuatu yang kau senangi, tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.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 Hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah, bahwa, aku punya Allah yang maha besar. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Janganlah engkau mengucapkan perkataan, yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jangan berhenti berdoa, untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Aku sudah pernah merasakan, semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya,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 Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Balas dendam terbaik adalah, menjadikan dirimu lebih baik. Kemarahan dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Jangan menganggap diamnya seseorang, sebagai sikap sombongnya, bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar, dengan dirinya sendiri. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri, mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan, atas masa lalu, atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Orang yang berdoa tanpa beramal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Bila sikap lemah lembut hanya, mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Orang yang terlalu memikirkan akibat, dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Seseorang yang putus asa, melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang, dalam setiap kesulitan. Manusia yang paling lemah, adalah orang yang tidak mampu mencari teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah, orang yang mendapatkan banyak teman, tetapi menyia-nyiakannya. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Kesempatan datang bagai awan berlalu, pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya menjadi obat penyembuh. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila diamalkan. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun, demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Telanlah amarahmu sebab, kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis, dan lebih lezat daripada itu. Jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan, dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Kesaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi, karena diamnya orang-orang baik. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Manusia yang paling lemah adalah, orang yang tidak mampu mencari teman. Namun, yang lebih lemah dari itu adalah,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 maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan. Janganlah engkau mengucapkan perkataan, yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Jangan menginginkan persahabatan orang yang tak menginginkannya darimu. Lunakkan sikapmu terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian itu pasti, akan memperlunak sikapnya terhadapmu.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 Jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang, walaupun engkau hanya menirukan sesuatu, yang dikatakan oleh orang lain. Jangan membuat kecewa, orang yang telah berbaik sangka terhadapmu, dan jangan melanggar hak saudaramu, semata-mata disebabkan kau begitu yakin, akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu kau langgar haknya, tidak akan rela menjadi saudaramu. Seseorang tak patut disebut sebagai teman, bila ia tak menjaga hak kawannya, dalam tiga keadaan, ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang bepergian jauh, dan ketika ia meninggal dunia. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang, yang telah melupakanmu dan ampuni yang bersalah padamu angan menjadikan musuh saudaramu sebagai kawanmu sehingga dengan begitu engkau telah memusuhi saudaramu sendiri cintailah sahabatmu sampai ke suatu batas karena mungkin ia akan berbalik menjadi musuhmu suatu hari kelak dan bencilah musuhmu hingga ke suatu batas karena mungkin kelak ia berbalik menjadi sahabatmu. Bertanyalah tentang kawan seperjalananmu, sebelum bertanya tentang jalan yang akan kau lalui. Bertanyalah tentang calon tetanggamu, sebelum bertanya tentang rumah yang akan kau diami. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya, daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Wahai anakku, jangan sekali-kali memilih seorang bodoh, sebagai kawan karibmu, sebab ia hanya akan mendatangkan kesulitan, bagimu sementara ia justru ingin menolongmu. Jangan kau jadikan seorang bakil sebagai temanmu, sebab ia akan menjauhkan diri darimu, justru pada saat engkau sangat membutuhkannya." Jangan berkawan dengan orang yang berbudi rendah, sebab ia akan menjualmu dengan semurah harga. Dan jangan berteman dengan seorang pendusta, sebab ia sama saja dengan Fata Morgana, mendekatkan bagimu yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sebaik-baik teman, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu, dan jika engkau membutuhkannya, dia tidak akan berkurang sedikitpun kecintaannya kepadamu. Tidak ada gunanya seorang penolong, yang selalu menghina, atau teman yang selalu berburuk sangka. Ada kalanya seorang yang dekat kekerabatannya, namun lebih jauh dari yang jauh. Dan ada pula yang jauh kekerabatannya, namun lebih dekat dari yang dekat. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan tiga hal kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar ataupun kecil, serius ataupun bercanda, karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan besar. Kejujuran akan menyelamatkanmu, meski kamu merasa takut akan hal itu. Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong karena itu, akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada. Di ambang kehancuran dan kebinasaan. Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan. Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta, selama 40 tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebencian walau hanya sesaat. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik, bagi orang yang kau cintai jangan membenci siapapun tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal kepercayaan, cinta, dan rasa hormat ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki dan akal tanpa ilmu Ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila diamalkan. Ikatlah ilmu dengan menulis. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara.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 Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Telanlah amarahmu sebab, kau tidak pernah menemukan minuman, yang dapat meninggalkan rasa lebih manis, dan lebih lezat daripada itu. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Itulah kata-kata Ali bin Abi Talib, yang bisa dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi, dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Kata-kata tersebut diharapkan dapat menuntun kita jadi umat yang lebih baik lagi.